Halo teman-teman, apa kabar? Salam Youtuber, ketemu dengan saya lagi Herman di channel Post Info ya. Hari ini pada tahapan menjadi Youtuber ke-8 Saya akan berbagi informasi tentang membuat nama channel Youtube ya. Jadi, nama channel Youtube ini sangat bermanfaat ya Untuk memudahkan orang menemukan nama channel kita ya itu baik secara di YouTube searching ataupun browser Google, browser Opera, ataupun browser lainnya ya dan saya harap informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya dan jangan lupa sebelum kita mulai, subscribe, like, serta tekan lonceng notifikasi dan jika ada pertanyaan silahkan tampilkan di kolom komentar ya kita bisa mulai dari komputer saya aja ya Satu tentukan dulu kategori dari channel ya Jadi anda harus tentukan channelnya Kategorinya masuk kategori apa Sebagai contoh ya Kategori tentang kegiatan sosial Fotografi, kendaraan ya. Fisikal nah, fisik, ya Komedi, edukasi, entertain Film, animasi atau tutorial Atau musik ya Berita dan informasi Atau tentang politik atau kategori tentang hewan dan hewan peliharaan Atau tentang olahraga ya Atau juga traveling Jadi tentukan dulu kategori dari channel Anda itu ya. Untuk yang kedua Hindari penulisan angka ya Atau kode numerik ya Jadi Tanda tanya, tanda, nah, tanda, tanda unik ya Contoh ini ya post info garis bawah 94 ya terus fotografi ya tanda pagar 77 ya ini ini hindari ya jadi komedi bintang-bintang ya, 01 ini tanda-tanda begini hindari ini 88 dan lain-lain jadi kena karena akan mempersulit ya dan memperlambat orang untuk mencari nama channel Anda terutama orang yang menggunakan handphone ya sebab mereka harus pindah papan keyboard dari keyboard lagi pindah lagi ya memperlambat dan ini menghambat ya terus yang ketiga hindari kalimat vulgar kotor atau kasar ya Bagi contoh ini ada tulis ya bank titik-titik gini kalimat gini kasar ya terus dan lain-lain pasti temen-temen gak -temen ngerti maksudnya ya, kalimat-kalimat kotor ya karena pada umumnya penonton tidak suka dengan channel yang namanya saja sudah tidak mencerminkan sesuatu yang baik, jadi uh, otomatis menyebabkan mereka tidak tertarik untuk masuk ke channel anda dan subscribe channel anda, ya. jadi hindari uh, kalimat vulgar atau kotor. Lalu yang keempat, ya, keempat di sini. Nama channel sebaiknya unik dan menarik. Maksudnya adalah hindari nama yang sudah banyak dipakai atau klise dan sudah, sudah klise lah. Ya. Memakai nama yang sudah umum berakibat nama channel Anda akan susah didapat karena akan berada di bawah menu pencarian ya, pencarian YouTube atau pencarian browser Google, Facebook, Opera dan lain-lain sebagai contoh ya. Atau nah, channel ya, info musik belakangnya ada gaming official ini udah umum kalimat-kalimatnya sudah sering banyak yang dipakai kalimat kedua sering dipakai umum dan sudah tidak unik ya. dalam hal ini Anda juga dapat memakai nama depan atau nama belakang Anda ataupun merek dagang sebagai nama channel Anda dan ini sangat bermanfaat bagi yang sudah memiliki popularitas ya di publik dan penggemarnya sudah ada dan sudah terkenal ini nama, pakai nama pribadi bisa ya Lalu yang kelima Nama channel harus mudah diingat Nih, Kelima, nama channel harus diingat, mudah diingat Ini masih berhubungan dengan harus unik tadi ya Semakin unik nama channel anda Semakin mudah diingat orang Artinya buatlah nama channel dengan ciri khas tersendiri Bagi contoh Jangan pakai top channel, info musik, ya gaming yang umum-umumnya klise ya, sudah lama ya kedua kalimat sering dipakai umum, dan tidak unik lagi Anda dapat membuat nama channel dengan permainan kata-kata dengan mengundang konsonan dari kalimat pertama nama channel Anda, contoh Merisa, Raisa ya. ada konsonan belakangnya, terus John, On, On ini adalah John ini. ini unik ya dan keenam keenam nama channel harus sesuai target atau pangsa pasar yang dituju Maksudnya adalah sebelum menentukan nama channel tentukan dulu targetnya, pengusaha pasar yang akan kita tuju itu apa. Apakah itu pertama, apa anak-anak ya, orang dewasa atau orang tua. Kedua, anda pencinta game, makanan, otomotif, travel, olahraga, atau mu musik dan film. Ini target Anda harus tahu dulu ke mana ya. Untuk contoh yang pertama ya, jika target ada, ada anak-anak, tentu nama Anda tidak, tidak mengandung kalimat, tidak dimengerti oleh anak-anak. Atau kalimat yang bersifat dewasa. Misalnya, Benny Feminis ya. kalimat Feminis ini susah buat anak-anak mengerti ya. nah, Untuk contoh yang kedua ya Jika target Anda pecinta kuliner Tentu nama channel Anda tidak mengandung yang tentang game ya. Jadi, hindari uh, yang tidak berhubungan ya, dengan uh, kategori channel Anda Lalu yang ketujuh Nama channel Anda dapat dibuat sesuai dengan karakteristik pribadi ya. Karakteristik Anda harus uh, disesuaikan ya dengan channel Anda Maksudnya Jika Anda memiliki ciri khas tersendiri Maka Anda dapat memberi nama channel Anda dengan ciri khas Anda sendiri ya Beri nama channel Anda dengan ciri khas Anda tersebut Baik ciri khas yang sifatnya lucu, unik Urus, gondong, botak, bawel, ceri luis, atau comel dan lain-lain yang Jadi Anda bisa pakai sifat pribadi dari karakteristik diri Anda ya Contoh uh, email, comel, ya, Thomas, Kriwis gepeng, krempeng, ya, nama channel Anda uh, bisa Anda buat sesuai dengan karakteristik diri Anda, ya. Lalu, yang ke kedelapan, pilih nama yang sederhana dan mudah dibaca atau dieja dengan nama yang mudah dibaca, ya, dan sederhana mempermudah orang untuk mengingat, ya, membaca nama channel Anda dan juga mudah untuk mencari nama channel Anda. Caranya buat nama channel Anda sebaiknya terdiri dari dua atau tiga frase kata. Ya. Contoh seperti ini. Ya. Melisa, Raisa, ya, jadi dua, dua suku kata, dan berhubungan ya. Nah, John Onon, misalnya, seperti contoh tadi ya, Emil Comel Thomas Krevis ini terdiri dari dua suku kata. Ya. Yang bisa Anda pakai Daripada Anda memilih satu prase Yang susah diingat Dan pada umumnya sudah ada di menu pencarian ya. Jadi Anda pakai satu nama Tapi di menu pencarian Ternyata susah didapat ya Sudah banyak Nama-namanya Lalu Contoh nah, Melisa Coba cari di menu pencarian ya ini sudah pasti banyak keluar kalau hanya satu kalimatnya kata terus satu lagi contoh kedua John Brandis ya selain susah diketik juga susah di jadi pilihlah dua prase kata yang mudah dan unik untuk dibaca ya, dieja. lalu yang ke-9 Kita harus sabar yang ke ya. Jadi karena nama channel sangat penting sebagai gerbang utama orang Mengenal tipe kategori identitas channel Anda Dan juga nantinya sebagai brand atau merek yang akan Anda pergunakan selama di channel youtube Anda Maka tidak perlu terburu-buru dalam membuat, menentukan nama channel Pelajari, survei, uji coba terlebih dahulu ya Dan lakukan pengujian atau pengecekan dengan menu pencarian atau dengan bantuan beberapa aplikasi untuk membantu menemukan menentukan nama channel anda juga dapat anda lakukan dengan memberi nama channel anda pada channel YouTube ya Nah anda lalu anda lakukan pencarian di YouTube ya Dia anda pasang dulu nama channel anda beri dulu dicoba ya lalu anda lakukan pencarian di YouTube ya atau uh, di pencarian browser Google juga bisa ya, Firefox, Opera dan lain-lain Jika saat Anda melakukan pencarian ternyata nama Anda langsung teratas ya Atau tidak ada nama lain yang tampil di beranda pencarian selain nama channel Anda Artinya nama channel Anda layak untuk dijadikan nama channel Youtube Anda Ya, dicoba coba dulu Ditaruh dulu Baru di cek apakah pada saat pencarian nama anda tertera pada menu pencarian ya. Lalu yang ke 10 jangan ragu mencari bantuan. Artinya jika anda masih bingung dalam menentukan nama channel yang baik maka jangan ragu untuk mencarinya di menu pencarian Google Search ya. Di sana banyak menyediakan nama-nama channel yang bisa dipergunakan. Namun tetap harus dicoba terlebih dahulu ya. Apakah sudah banyak yang memakainya atau belum? dan dapat juga anda rubah sedikit agar terlihat unik dan menarik serta mudah untuk diingat, diingat orang atau anda bisa minta bantuan dari yang sudah mengerti cara membuat nama channel anda juga dapat mengajukan pertanyaan cara membuat nama channel pada saat di kolom komentar ini ya saya akan coba membantu sebaik mungkin dan itu gratis dengan dengan senang hati saya akan bantu anda, anda bisa ngajuin aja Nah, pertanyaan kira-kira apa yang bisa dibantu Sebaik mungkin saya akan bantu Oke teman-teman Cukup sampai di sini dulu informasi saat ini Apa menjadi youtuber yang ke-8 ya Saya harap nah, kali ini memberikan manfaatnya Buat teman-teman semua Dan jangan lupa subscribe, like Serta nyalakan lonceng notifikasi ya. Terima kasih Salam sejahtera buat anda dan keluarga Salam Youtuber, bye bye.